USD Swiss franc bearish apakah akan melanjut bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.92679 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.92868. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Februari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.